Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat para subscriber Semuanya di kesempatan video kali ini Saya ingin Mengajak Kalian untuk Jalan-jalan ke Bukit Juarto Bukit Juarto sekarang Di uh, Dalam masa Untuk Masih pembenahan Dan merehab itu terlihat buketnya Jika tidak penasaran Ataupun bagi yang belum tahu Ikuti saya terus Gimana keindahan ataupun proses pembangunan Tempat wisata Bukit Soeharto Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Agar channel saya bisa berkembang proses Ada penepangan pohon, adalah Bukit Suwarto adalah proses proses pembuatan taman loh. Mari saya ajak kalian untuk melihat ke hey! dalam. Kita lihat banyak banyak banyak kasih masih dibangun. Itu untuk bat.. batunya di atas sana batunya di atas Ini bunga. Masih ditanami bunga, berbagai macam bunga ada lur. Ayo monggo ndo anu, kunci nomer Bapak, cepun. Bae sambu nang jiro kupran parane. <tuk tangan> apa? Ya. Iyaw, say, gini. Iyaw, ini apa? Iya, Ini si masih proses pembangunan Wah, bagus nih batiknya. Besok mending. Bunga-bunga Si proses pembangunan kasih bonek kasih kasih banyak pak leren-lerennya buat kai geng nih Ya. Eh, Penak hasil. Apa? Kali Tuh batunya, Mas. Dicat loh. Di review, kita review dulu. Halo, Pak. Ora lanan-lanan, Sik. Eh? oh palaran ya. malah tak oh semen KB ya pak nih oh tampungan banyu tak wah oh, langgeng tapi tapi dibentuk taman nih ya enggak hmm. okay, okay. enggak malah kena tinggian eh kayak prasasti enggak no kok op ngesarin niko megat Nge. ah -ah, kolam enggak hmm bagaimana oh, ini Dia untuk kantor-kantor, Pak. Hai, hai, gilir hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ini untuk Tugu Prasastinya Prasasti Pak Soeharto Bapak Presiden kita Almarhum Ini saya berada di puncak Puncak Bukit Soeharto <tuk> Oke, sawah-sawah yang bawah ke sungai <tuk> okay. cepat deh nih istirahatnya banyak, banyak terdebat kasipo itu sampai bawah, jadi masih proses. Poh. Oh, mereka main. Oke, bentar. panggil ini, Taman-taman ini, oh, oh. ini, paling taman katanya sampai kau, Pak, ya.